Tidak banyak basa-basi, kita langsung ke topik videonya. Oke, kita langsung ke topik videonya, yaitu di Ramalan Asmara Cowok Scorpio. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, Scorpio dilambangkan dengan Scorpion King ataupun Kalajengking Dan di angka kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November. Tipikal cowok Scorpio itu sangat suka mengungkit masa lalu dan menceritakan masa lalu kepada pasangannya tersebut. Cowok Scorpio juga mengutarakan isi hatinya kepada pasangan yang mengenai dengan masa lalu, masa lalu, dan masa lalu lagi. Cowok Scorpio juga selalu membandingkan pasangan dengan pasangan sebelumnya, dikarenakan cowok Scorpio itu sangat berhati-hati dalam memilih pasangan dan tidak mau terjatuh ke lubang yang sama dalam hubungan asmara cowok Scorpio juga akan secara belak belakan mengatakan kepada pasangan bahwasanya cowok Scorpio tidak ingin diatur dan tidak ingin dikekang oleh seorang pasangan dari cowok Scorpio. Pasangan yang cocok untuk seorang cowok Scorpio adalah seorang cewek yang berzodiak Virgo. dikarenakan cewek Virgo sangat pengertian kepada pasangan dan cewek Virgo juga tidak akan mau mengusik ataupun mengatur serta mengkekang pasangan tersebut. Cewek Virgo akan melepas luaskan pasangannya seperti burung yang terbang di alam luas Tapi, cewek Virgo sangat menuntut yang namanya kasih sayang Dan cowok Scorpio adalah orang yang tepat untuk memberikannya Dan sebaliknya pasangan yang tidak cocok untuk cowok Scorpio itu adalah cewek Capricorn Dikarenakan, seorang cewek Capricorn tidak ingin membahas masa lalu kepada pasangan Dan cewek Capricorn juga sangat tidak suka apabila dibanding-bandingkan dengan pasangan-pasangan sebelumnya Cewek Capricorn adalah seorang yang konsisten kepada hubungan asmara dan cewek Capricorn juga tidak cocok dengan cowok Scorpio di intensitas kecocokan antara cowok Scorpio dengan cewek Virgo itu berada di angka 77% bertahan sampai kakek nenek sedangkan di intensitas tidak cocok 13% bertahan sampai kakek nenek dan buat kamu yang punya pasangan cowok Scorpio Jangan coba-coba untuk mengatur ataupun mengekang cowok Scorpio apabila ingin tetap bertahan dengan cowok Scorpio Di sifat asmara cowok Scorpio Sifat cowok Scorpio sangat mudah marah mudah tersinggung, Dan sangat mudah merasa dikekang apabila pasangan selalu menuntut ini itu kepada cowok Scorpio Cowok Scorpio akan meluapkan emosinya dengan mengungkapkan kata-kata kasar kepada pasangannya Di karakter asmara cowok Scorpio Karakternya sangat keras dan tidak mau diusik apalagi sedang asik dengan dunianya sendiri. Cowok Scorpio juga tidak mau diganggu dan seperti dikekang oleh pasangan. Cowok Scorpio akan berontak dan membuat suasana akan tidak enak kepada pasangannya. Di tipi asmara Cowok Scorpio, tipikal orangnya sangat mudah emosi dan merasa dialah yang menjadi seorang pemimpin di dalam hubungan asmara tersebut. Cowok Scorpio juga tidak mau akan tidak suka jika pasangan mengkritiknya ataupun memberikan masukan kepada seorang cowok Scorpio di warna aura asmara cowok Scorpio itu diwarna merah dan warna putih di warna merah menandakan cowok Scorpio tidak mau dikekang, apalagi diusik oleh seorang pasangan jika sedang asik dengan dunianya sendiri ataupun sedang asik nongkrong dengan teman-temannya jangan coba-coba mengusik cowok Scorpio apabila ingin tetap bertahan dengan cowok Scorpio di warna putih menandakan Cowok Scorpio memberikan kasih sayang kepada pasangan itu secara tulus, ikhlas, dan suci. Cowok Scorpio mencintai dari hati, bukan dari luar. Cowok Scorpio juga menilai pasangan dari dalam hati dan menilai pasangan dari dalam bukan dari luarnya saja. Dan di angka asmara Cowok Scorpio itu ada di angka 22, 44, 56, 64 dan 77. Baik